Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, DLN Anini Asrulkin, Magister Management, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik, mengucapkan selamat dan sukses. Milad berlian 10 ke-13, teruslah beramal soleh, mencerdaskan bangsa melalui pendidikan dengan literasi. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.